Ini rumahku. Aku bersyukur sekali karena aku masih memiliki tempat tinggal untuk aku bertuduh dan berlindung. Walau terlihat sederhana, tapi aku bangga kok sama apa yang udah Tuhan kasih untuk aku. Kalau ini kamarku. Terlihat sederhana ya? Iya, walau terlihat sederhana, aku sangat senang dengan kesederhanaanku ini. biar aku tidak bosan dengan kesederhanaan kamarku ini aku pun memasang beberapa gambarku untuk dipajang walaupun rumahku terlihat sederhana tapi aku masih bisa kok melihat suasana indahnya kota Jakarta saat malam hari bukan hanya itu saja Depan gang rumahku juga terdapat taman yang indah, sejuk, banyak bunga-bunga. Siapapun bisa datang ke sana. Wah, semua yang sudah diberikan oleh Tuhan benar-benar indah sekali ya. I'm feeling so grateful and angel with all of this. Thank you, God.